YouTube adalah platform video online terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 2005 oleh tiga mantan karyawan PayPal, Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Ide awal YouTube adalah membuat platform yang memungkinkan pengguna membagikan video secara online dengan mudah. Pada awalnya, YouTube hanya merupakan situs web kecil yang menampilkan video-video pendek yang diunggah oleh pengguna. Namun, dalam waktu singkat, YouTube menjadi sangat populer di kalangan pengguna internet, terutama di Amerika Serikat. Pada November 2006, Google membeli YouTube seharga 1,65 miliar dolar, menjadikannya salah satu akuisisi terbesar dalam sejarah internet. Akuisisi ini membantu YouTube untuk berkembang lebih jauh, termasuk dengan menyediakan lebih banyak fitur untuk pengguna dan memperluas jangkauan globalnya. Dalam beberapa tahun berikutnya, YouTube menjadi platform terkemuka untuk berbagai jenis konten video, seperti video musik, vlog, tutorial, dan banyak lagi. Seiring dengan popularitasnya yang semakin meningkat, YouTube juga menambahkan fitur-fitur baru, seperti streaming langsung, konten 360 derajat, dan video dalam resolusi 4K. Pada tahun 2012, YouTube meluncurkan program kemitraan yang memungkinkan pembuat konten video menghasilkan uang dari video mereka melalui iklan. Program ini memungkinkan YouTube menjadi platform bagi banyak pembuat konten video profesional dan amatir yang ingin menghasilkan uang dari video mereka. Hari ini, YouTube memiliki lebih dari 2 miliar pengguna aktif bulanan dan menyediakan konten dalam berbagai bahasa dan genre. YouTube juga menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak orang di seluruh dunia dan menjadi salah satu platform terkemuka untuk iklan online.